Ayat depan 1 Timotius pasal 2 ayat 5. Saya menanggapi ucapan dari pendeta Melatok ya. Dia eh, menyampaikan ucapan bahwa Katolik menuduh Protestan mengurangi kitab suci kata dia. Itu bukan menuduh, tapi memang benar dikurangi oleh Martin Luther. Ya. Bahwa di bawah kepemimpinan Paus ke-37 Santo Damasus pertama Kitab suci di kanon secara final 46 Kitab perjanjian lama Dan 27 Kitab perjanjian baru Kita harus jujur Bapak Ibu Bahwa ada banyak hal Yang dirubah Ataupun yang kemudian Dikurangi oleh Martin Luther Dalam reformasinya termasuk kitab deuterokanonika. Padahal dalam penemuan Dead Sea Scroll itu sudah ditemukan bahwa kitab deuterokanonika itu merupakan bagian dalam kitab perjanjian lama. Contoh adalah seperti yang e, ditemukan misalnya di dalam e, beberapa gua dalam penemuan ini ditemukan ya kitab-kitab deuterokanonika Misalnya di sana ada Sirah ya. Ada Sirah ditemukan ya. Kemudian juga misalnya kitab-kitab yang lain, Tobit misalnya ditemukan juga di dalam penemuan Dead Sea Scroll itu. Dan masih banyak kitab-kitab lain yang ditemukan yang ternyata Bapak Ibu di sana itu tidak ada keterangan bahwa itu Deuterokanonika, bahwa itu kanon kedua dan lain sebagainya seperti ucapan Melatok tidak ada sama sekali ya mengapa Martin Luther mengurangi tujuh kitab itu? karena bertentangan dengan sholah skritura sola gracia dan sholah fide yang dia buat bahkan ada empat kitab perjanjian baru yang disebut sebagai kitab jerami oleh Martin Luther artinya kitab jerami itu Bapak Ibu boleh dijadikan kanon boleh dibuang Ya. Apa itu? Kitab Wahyu, Kitab Yakobus, Kitab Yudas, dan Kitab Ibrani Apa alasan keempat kitab ini disebut Kitab Jerami? Karena bertentangan dengan isi Trisola dari Martin Luther Jadi alasan penghilangan itu adalah alasan karena dia membuat ajaran baru Dia membuat pemahaman baru Supaya tidak bertentangan dengan Alkitab Dia kurangi Kitab Suci itu Begitu.